Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, be lovers dan Leslor love Lovers dimanapun anda berada Selamat siang, ya. selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik-kabar bahagia pastinya dari dolar kita Lesti dan Rizky Villa.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat persahabat ya Ada postingan terbaru dari Bunda Lesti Dikirain vitamin bahagia ternyata endorse nih persahabat ya Masya Allah semakin berkah dan barokah ya untuk Bunda L Semoga selalu lancar dan semoga selalu diberikan kesuksesan Amin Masya Allah banget ya Bunda L Semakin banyak iklan, semakin banyak endorse yang masuk. Kita bangga, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk Lesti Bilar selanjutnya kita lihat juga persahabat informasi untuk warga kunoha jangan lupa dukung Leslar di Celebrity of Dears 2022 persahabat ya untuk mendukung Bunda Lesti yang belum tahu caranya persahabat ya kalian juga bisa langsung uh, cari akun Leslar Sweetie ini salah satu fanbase Leslar langsung klik link yang ada di bio persahabat ya apik banget info polling online celebrity of the years kita klik persahabat ya, untuk cara voting Bunda Lesti dan Papa B ya kita lihat juga nih scroll ke bawah kita langsung cari nama Bunda Lesti Kejora di postingan ini persahabat nama Bunda Lesti, kita klik langsung kita scroll ke bawah juga untuk melakukan vote ya, kita klik vote tunggu, persahabat, untuk hasil dari voting yang kita sudah pilih. Mudah-mudahan, ya Bunda Lesti Kejora tentunya semakin banyak dukungan. Dan kita lihat, persahabat, untuk hasil sementara. Bunda Lesti Kejora masih di bawah Nagita Slavina. Ya. Yuk, sama-sama terus kompak ya untuk terus mendukung karya-karya Bunda Lesti. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa mendapatkan predikat sebagai Celebrity of the Year 2022. Kemudian juga persahabat kita lihat nih ada ucapan selamat ulang tahunnya dari Papa B. kepada Yusuf Leslar. Wah, wow, bahagia banget ya. Dapat ucapan langsung dari Papa Bilal. Selamat ulang tahun untuk Yusuf Leslar. Selamat dan bahagia. Amin. Kita lihat juga persahabatnya kalimat di yang dituliskan. Masya Allah, terima kasih banyak buat teman-teman semua atas doanya Rame banget yang mendoakan Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya Teman-teman Leslar Lovers Semoga saya bisa lebih baik lagi Bisa selalu sayang Leslar Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman orang-orang baik Love you Wah, wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid Tetap mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya persahabat ya kita lihat di sini ada banyak sekali netizen-netizen yang kepanasan persahabat ya kepanasan dengan postingannya Papa Billar di beberapa hari yang lalu pastinya kita lihat persahabat postingan kalimat komentar yang diunggah oleh Leslar Best Ivor. Dari UCHL.CXZ Itu nama akunnya Yang diselingkuhin plus di RT-in istrinya Yang nyari pembelaan malah si laki Aneh banget emang Si laki sibuk klarifikasi dan playing victim Lawak banget dah Itu kalimat komentar netizen atau haters Yang selalu kepanasan dengan Rizky pilar terutama persahabat dia Dan kita lihat juga ada postingan lain ini adalah tentunya kalimat DM, persahabat, ya. Ngakak minta klarifikasi mulu, pertanyaan gue cuma satu, lo siapa tuh, persahabat, ya. Kan idola kan, klarifikasi gimana sih, katanya tuh ada hak lu dalam rumah tangga Leslar. Masa klarifikasi tentang harta mulu yang diomongin, itu percakapan, persahabat, ya. Yang tentunya kepanasan sih emang orang-orang yang tidak menyukai Rizky Bilar, terutama persahabat di kalimat komentar pun diunggahan ini banyak sekali diberikan diantaranya dari akun lavia 11 Jay yang penasaran, kepo, pengen tahu urusan rumah tangga orang Hei, lu siapa? Tuh, bersahabat ya kepengen banget ya, tahu urusan rumah tangga orang Untuk kita sebagai fans, doakan saja yang terbaik untuk rumah tangga Lensa mudah-mudahan selalu bahagia, rukun Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Untuk berikutnya juga bersahabat ya Kita lihat saat live Instagramnya Aa ini Banyak memang komentar-komentar negatif juga kita lihat aja nih perselabatnya komentar negatif yang diberikan oleh netizen Ini mengenai Leslar ya Masih tentunya Lesti dan Bilar yang selalu menjadi bahan pembicaraan netizen dan haters yang selalu nyinyir Mudah-mudahan Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia dan selalu sehat. Amin. Tentunya doa terbaik selalu kita berikan ya untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya, kita juga masih menunggu cikgu, hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, pengemudok, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.